Hibridisasi bukan lagi menjadi konsep yang asing bagi manusia. Contoh mudahnya adalah hewan bagal yang merupakan hasil perkembangbiakan antara keledai jantan dan kuda betina. Sejarahnya yang panjang dan nilai positif yang dimiliki bagal membuatnya dikenal masyarakat luas. Selain bagal masih banyak hasil persilangan beda spesies yang menghasilkan hibrida yang unik. Salah satunya adalah liger, hewan yang lahir dari perkawinan singa jantan dan harimau betina. Eh, tapi tunggu dulu. Sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like-nya ya. Ketika singa jantan dibiarkan dengan harimau betina, seekor liger akan lahir. Hewan yang namanya merupakan kombinasi dari lion dan tiger ini hanya dimiliki pihak dan kebun binatang tertentu. Alasan mengapa mereka tidak ditemukan di alam liar cukup sederhana. Singa dan harimau tidak pernah bertemu di alam liar mengingat mereka memiliki habitat yang berbeda. Kalaupun bertemu, harimau yang berusaha kawin akan dikejar oleh kelompok singa. Begitu juga sebaliknya. Jadi dapat disimpulkan bahwa liger hadir dari perkawinan secara tidak sengaja dan upaya perkembangbiakan di kebun binatang. Sebagai catatan, Liger jantan steril dan tidak dapat bereproduksi. Di sisi lain, Liger betina bisa melahirkan anak. Bahkan Liger betina dapat kawin dengan singa jantan dan menghasilkan hibrida lainnya. Ciri fisik Liger yang paling mencolok adalah ukuran tubuhnya yang sangat besar. Panjang tubuh mereka mencapai 3,6 meter. Berat badannya dapat melebihi 400 kg Artinya badan mereka lebih besar dan berat dibandingkan kedua orang tuanya yang berbeda spesies. Menariknya, Liger dipercaya memiliki kecepatan berlari mencapai 80 km per jam. Sayangnya, ukuran Liger memiliki dampak terhadap kesehatan hewan itu. Mereka sering mengalami obesitas karena kurangnya aktivitas fisik. Hal ini disebabkan oleh kandang dan ruang gerak Liger yang sempit atau tidak memadai. Liger hanya lahir dari perkawinan secara tidak sengaja atau dari upaya perkembang di kebun binatang. Oleh karena itu, tidak heran jumlah Liger tidak banyak, estimasi populasi laiger mencapai 100 saja. Sejumlah lokasi laiger yakni di Korea Selatan, Jerman, Rusia, dan Afrika Selatan. Laiger kerap mengalami cacat lahir yang mengakibatkan kematian di masa muda. Selain itu, harimau betina juga membutuhkan operasi sesar saat melahirkan karena bayi laiger berukuran lebih besar dibandingkan bayi harimau pada umumnya. Ancamannya sang ibu berpotensi mati di tengah proses melahirkan. Apalagi bayi laiger lahir tanpa masalah, Hewan hasil persilangan itu akan tumbuh besar dan menjadi rentan terhadap obesitas. Dengan kata lain, hibridisasi kucing besar ini menimbulkan situasi yang serba salah. Adapun hewan hibrida lainnya, yaitu taigun, hewan ini dapat dikatakan sebagai kebalikan dari liger, sebab taigun adalah hibrida dari persilangan singa betina dan harimau jantan. Namanya pun juga diambil dari spesies orang tuanya, yaitu tiger dan lion, berbeda dari liger yang berukuran besar.